Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial singkat tentang trik menambah jam tayang di pakai RTP. Ya jadi Shopee ya. Dia jadi Shopee di Gawan untuk membeli RTP-nya setelah kita copy kita download aplikasi ini kawan namanya RD client download aja di Play Store sendiri RD nah atas sendiri dong setelah kita setelah kita download kita buka aplikasi ini aja kemudian kita tambahkan desktop kemudian ip-nya kita paste kan di sini kita tempel kita at, di bawah sini ada settingan play sound on device, play sound on remote pc, kita pilih yang do not play sound, biar apa? biar data kita nggak boros begitu kawan. Kemudian kita save dulu. Setelah itu, kita masuk ke user akun. Kita tambahkan user akun, lalu kita tempel juga username dan passwordnya. Kita passwordnya, kita tempel juga di sini, lalu kita klik save. Setelah itu, kita pilih edit selesai username pilih yang tadi kita tempel tadi kemudian kita klik save setelah itu kita aktifkan rotat auto-rotatnya rotasi otomatis setelah itu kita masuk kita Never again. Oke, okay, selesai kawan. Sampai sini dulu. halo ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya kawan. Kita akan lanjutkan di next video. Terima kasih sudah sampai akhir saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses selalu kawan